Ya kisah, kisah bila kita dengar pak tu, ya kita boleh ambil pengajar daripada kisah-kisah sebagai rumusan dia panggil, seru, ngai-ngai katanya tu hai raya ni, nok kepada gapo cerita bukan, nok di reang rau kita boleh raya so-so kalau boleh raya, mujo, molek eh tapi bukan nok di reang rau tiket kun gotu-goni, gotu-goni boleh bari ke orang supaya kita ada raya bari, tak tapi nak pengajar ni soalan So ni tak ada nok kepada jawab pe. Hei kamu aku, mung duk seni, mewu tu hewis segala-gala kepada mung. Anuk harta benda, kekayaan, eh, bomi-bomi yang penuh dengan makan ne dan sebagainya. Mung nak kekah hidup lagu ni kamu tak semati, kau lagu mana? Ha gitu. Supaya kita duk dengar orang duk ceramah, duk wayak, duk nasihat, duk apa? Lagu tulah nak wujud di teun stiti turn huacai bagi orang-orang yang lalai dan bertambahnya ime bagi orang-orang yang sudah pun ada tapak ime di dalam hidup dia kita pula gitu lah dengan Allah Ta'ala bagi pada kita segala-gala kemudahan boleh makan, boleh minum, boleh seronok boleh tu, boleh ni, banyak. masya Allah banyak, tapi kita kena ingat semua katanya, ini adalah satu nikmat Allah yang nak uji kita, lepas tu kita pun jangan terlucuk daripada jalan yang sebenar Nak jadi hamba Allah yang soleh, yang ta'at, yang baik Hati bersih Perbuak teh amal Pergaul Maka minum, khijaya Semua tiap-tiap kera We bersih, molek Seperti mana yang Rasul-rasul pada zaman dahulu Nasihat, wayak, ajar Tunjuk jalan yang sebenar kepada kaum dia Dan apatah lagi Nabi Muhammad SAW Tunjuk jalan Sebaik-baik jalan Daripada Allah ...dan daripada perbuatan contoh yang Nabi dia buat. A'udhu billahi minasyaitanir <Sessir> rajim. Kazabat famudul mursaleem. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن إِلَّا إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المصريين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المُسَحَّرِينَ Maa anta illa bashar mithluna faati baayetil in qatmin asadirin ayat satu pak puluh satu sampai satu pak surah ash-shu'ara masuk keshoh bagus pulok di dalam surah ash-shu'ara ini ya itunya keshoh nabi salih dengan kaumnya ya itunya qam samud yang terkena dengan Samud Yang Durhaqah kepada Allah SWT Dan dikekalkan Kesoh-kesoh ni Kalau sebut Ad, maka Allah sebutlah Samud Dalam beberapa surah Jadi Rasul ataupun Nabi yang dihantar Dilantik dalam kaum Samud ni Iaitunya Nabi Saleh Nabi Sadih alaihi nama penuhnya dia bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Jadir bin Thamud bin Asir bin Iram bin Nuh ning nama penuh dia. Lepas tu dia ni hidup ini agak-agaklah bukan bukan apa ni betul-betul pek-pek dak 2,000 tahun sebelum Nabi Isa dilahir. Bukan umur dia 2,000 tahun. Tapi masanya, rak wang Nabi Isa tu lebih kurang adalah 2,000 sampai 1,900 tahun. Lebih kurang. Nah, umur dia 58 tahun. Ini lebih kurang. Uh, dia sebut di dalam sejarah. Dia adalah hidup di dalam kalangi Thamud Uh, apa itu kaum Samud ni tinggal di kawasan batu-batu ataupun bukit yang mereka itu uh, berada di antara Hijaz dengan Tabuk maknanya duduk di sebelah negeri Saudi ada zaman sekarang ni ada juga yang dikatakan macam mana ni ada juga dikatakan iaitu hidup dia di, di Yaman Ada juga yang kata-katanya Di Dimash dan sebagainya Ada katanya Di tempat lain-lain Wallahu'alam alam, ni qila, qila Dalam bahasa Arab Katanya Qila ni maknanya Disebuk Diroyak Siapa royak? Tak tahu Tepang dengan kita Kecik-kecek Ada orang royak. Siapa royak? Tak tahu Bunyi-bunyi Hujud-hujud telingo. Lagi tu Lepas dikatakan dia ni Mati di Mekah nah nabi saleh mati di Mekah uh, Allah taala beri kepada dia ni iaitu mukjizat utar mananya dia uji kaum dia dengan seekor utar yang utar tu banyaknya susu sampai kau orang boleh minum daripada susu utar sat ni lebih daripada utar-utar biasa Seolah lagi, Allah Ta'ala beri kepada Nabi Salih ni, iaitunya apabila dia kaum dia diraka, dia pun nasihat dah, wayak dah. Akhir sekali nampak tak memadai dengan nasihat dan sebagainya, Nabi Salih berdoa. Minta Allah Ta'ala peracur lah puak-puak dia ni. Kalau tak ada, kalau duduk lagi, tak ada nampak berpeedah walaupun sikit. Maka Allah Ta'ala waktu orang bala yang sangat besar sehingga matilah kaum samud. Sehingga dikekalkan kesoh-kesoh mereka di dalam Quran, Masya Allah. Beberapa tempat yang Allah Ta'ala firman sehingga kaum samud. Walaupun katanya, man minna Siapa lagi yang lebih hanala, lebih bakang, lebih gagah daripada kami? Tengok siapa setara tu. Baik kain pokok-pokok dia bukan baik kain pasal tapau ke ada. Nak ayat katanya takabur, ego Dalam ada cara hidup ni sehingga tak mengaku katanya. No no sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaum samud yang Allah firman di dalam Al-Quran beberapa tempat. Jadi kita masuk di dalam uh, surah asy ni ayat yang ke 141, ya kan Kesah bila kita dengar pak tu ya kita boleh ambil pengajaran daripada kisah-kisah sebagai rumusan dia panggil seruk ngai-ngai katanya tu herayat ni nok kepada gapo cerita bukan nok di ruang-ra kita boleh royak so-so kalau boleh royak mujur molek eh tapi bukan nok di ruang-rao yangเกิดขึ้น go tu goni go goni boleh bagi kat orang supaya kita dok royak bagi dak tapi nok pengajaran Allah firmannya, demikian juga kaum Samud telah mendustakan Rasul-Rasul yang diutuskan kepada mereka. Bermaknanya bukan seorang Rasul tak. Tiap-tiap kaum tu adanya beberapa orang Rasul. Tapi Rasul yang terkena termasyuh, iaitu Nabi tu, Nabi ni, Nabi tu, Nabi ni. gitulah. Nah, Nabi soleh lah orang yang masyuh pada waktu tu. Walaupun beberapa orang lagi Nabi yang uh, tidak disebut nama mereka. Ketika saudara mereka Nabi Saleh berkata kepada mereka hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ni pesen ni Nabi Saleh kepada kaum dia. Nah. Sesungguhnya aku ini rasul yang amanah yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Oleh itu takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Maknanya tak ada no upah walaupun sikit ini. Aku duk ngajar, duk wayak, duk beri nasihat, balas saya kuhanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam. Adakah kamu berfikir, adakah kamu fikir bahawa kamu akan dibiarkan sentiasa bersenis-nisni dalam nikmat-nikmat yang ada di dunia ini? Ni soal lah. So Soalnya ni tak ada nok kepada jawab pe. Hei kamu aku Mung duk seni Mewu, tu hewi segala-gala Kepada mung Anuk harta benar, kekaya Bomi-bomi eh, yang Penuh dengan makin ni dan sebagainya Mung nak kekah hidup lagu ni Kamu tak sehati kau lagu mana Ha gitu lah, supaya kita duk dengar Orang duk ceramuh, duk wayak, duk nasihat Duk apa, lagu tu lah Nak jadi teran setik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 Nah, jadi hamba Allah yang soleh yang taat yang baik hati bersih perbuatannya amalan pergaulan makan minum khijaan semua tiap-tiap perkara -tiap wajadilah bersih molek seperti mana yang rasul-rasul pada zaman dahulu nasihat wayak ajar tunjuk jalan yang sebenar kepada kaum dia dan apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjuk jalan sebaik-baik jalan daripada Allah dan daripada perbuak tercotor yang Nabi dia buat. Dan lagi? Yang tuherayat katanya. nikmat yang banyak tuherwi kepada kaum samud ni. Di dalam taman-taman yang indah permai. Masya Allah. Maknanya apa? Kebong-kebong. Eh? Fi jannatin. Jannat artinya kebong. Yang kita sebut dah. Jannah-jannah. Jannah tu maknanya apa? Kebong. Sebab kita nak duduk dalam kebong sikit lagi. Orang okay, apabila dia tengok kebong tengok ke apa? Pohon kayu yang sangat banyak, masya-Allah, suka hati dia. Soalan lagi. Wa uyun. uyun artinya air-air yang mengalir. Ainun, ainun arti mata. Tapi so lagi ainun artinya air yang mengalir, air jernih. Patu uyun artinya beberapa air lamthan. Air terjun dan sebagainya. Itulah dikatakan uyun. Jannatin wa uyun. Orang pada zaman dulu, kaum samuk ni duduk di dalam kebong-kebong yang indah, yang permai. Permai artinya, kiau keci. Hijaz tak tengok mata mana. Masya Allah. Ni tu heavy kepada kaum pada zaman dulu. supaya juga dengan zaman-zaman yang Allah Ta'ala bagi kepada penduduk dunia. Masya-Allah indahnya moleknya. Nah kejadian Allah yang beri kepada manusia dan mata air-mata air yang mengalir dan kebun-kebun tanaman serta pohon-pohon tamar kurmo yang buah mayangnya halus lembut. Masya-Allah. Dan nah, cuba kita gambar. Nah wowh tamar hok sedak-sedak makan. Harga bukan sekilo 50 kok dah. Bukan 50 kuk, 100 dah. Beribu Wah tamah, hak pasang pan jenis, pasang jenis molek molek, makai apa sedap, engkau sedap. Siapa kalau ni, org buah butir dia, bubuh kace. Bu nah, nak ujar diboleh, makai belakok buah kun, buah buteh, bubuh kace. Atapun wah tamah tak ada butir. Masya Allah, pas cuba kita gambar katanya bukak wah tamah saja. Lepas Patu, semua pola mai jenis-jenis, buah buah, buah buah he. Orang kita panggil buah kayu. Sebab terjemuh daripada polamai, buah kayu. Tak sebenarnya, buah-buah hair. Tapi tak apalah, dengan sebab kita ada kecek sama buah kayu, buah kayu, buah kayu, putong kayu dah. Tapi nak ayat katanya, kita boleh makan, Masya Allah. Banyak pun syukur kepada Allah. Ayat, kita baca dalam surah Yasin saat ini. Afalah yashkurun. Tu hai raya, tu hai wiga, tu wiga ni, wiga tu wiga ni. Tuhai tanya, berapa lah manusia tidak syukur? Berapa lah manusia tak terima kasih kepada Allah? Tuhai wikah senengi, go tu, go ni, banyak di atas muka dunia dalam hidup. Tapi tak ada arah. Benar-benar sini, dia duduk di cit samnik ataupun teritah di hati seseorang manusia nak syukur ataupun tak saya syukur kepada Allah. Walaupun orang Islam dah pun, kadang-kadang, dia rasa terlupa nikmat yang Tuhai bagi kepada dia, dia tak terima kasih. Allah na sebab tu tuhai ya fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith adapun nikmat yang Tuhan bagi kepada mu hendaklah kamu sebut ya, sebut di sini artinya kita kena sebut di lidah kita dan kita kena jadi nampak katanya kita syukur kepada dia melalui ke apa kita bau makan dan sebagainya syukur di atas nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita ajak orang ya, tiap-tiap te, makan terutamanya anak-anak yatim orang yang fakir miskin orang yang kurang nasib baik saya Allah tak biasa tengok lagi apa ni orang jamu panggil orang miskin semua panggil anak yatim semua tak biasa tengok lagi tapi goliknya tempat-tempat kita ni orang jamu pakat mari belaka. ada orang seni orang susah orang apa apa boleh pakai belaka. nak ada juga di dalam sangkom kita kita buat makan ni gi di tempat anak yatim. Pok lalu lah. Tak ada kena jamo orang lain, jamo anak yatim. Ha tepat-tepat anak yatim. Ataupun kita wui makan ni kita nasi kabus, buku kau apa, wui kepada orang fakir miskin, tengok orang tepi-tepi jalan tak ada makan ni apa. Alhamdulillah, ni tanda katanya hati kita molek, hati kita beju, bersih. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gi lagi Dan kamu memaha sebahagian dari gunung ganang sebagai tempat tinggal dengan bijak dan bersungguh. Ni tu harayak perihak pok samut. Tebuk bukit jadi ya, di rumah. Kalau kita tanya, tanya katanya, dia ya, pakai pahak apa-apa nama. Kapok-kapok. Ataupun tuko tuko apa-apa nama. Ya, dia pergi pahak. Siapa kau gelong bukit. Ya, bukit tu. Jadi, masuk kau kan, tu. Masuk kau ni. Siapa boleh duduk di dalam tu. Kalau kita tanya, katanya, apa apa kena, kena tebuk bukit? Ya? Apa, apa tak buat Apa kena tebuk ada tu hewe nampak kepada dia lagu tu. Deniung zaman-zaman lani pun belana orang tebuk bukit. Mungkin, boleh jadi tak ada nak duduk dalam bukit. Tapi tebuk umbung untuk lalu ke apa khetapi, khetotai ding dan sebagainya. Gotu-gotu ni gotu-gotu ni. Masya-Allah. Ni orang-orang sampuak dia gagah dan bijak panah. Nah. Oleh itu Yun oleh itu takuklah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku Akhir sekali ayat ni kena hubung semula deh sebab masa habirah wala tuti'u amral musrifin ini sebagai nak kait dengan ayat insya-Allah kita akan baca esok tapi kait dulu iaitu dan janganlah kamu taati perintah orang-orang yang melampaui batas maknanya hey, kaum aku Mendengarlah aku kecik, aku rayak, aku nasihat. Jangan kamu duduk dengar, duduk to'ak kepada puak-puak kedai-ber. Puak-puak apa-apa saya? Ini? Something yang panggil. Puak apa-apa saya? apa saya? Ini? Tak dengar wah nasihat, rayak gapa-gapa tak gerti, ia adanya, Apa ni? dan surah an-namli itu hal katanya sadasaturahtin fil ardi yufsiduna fil ardi wala yuslihun yaitu nya tiga kumpulan tiga kumpulan samsa di zaman nabi saleh hok nin lah jadi ho cok wa gatu ba gani wa wang pen, untuk nak, gapo kena gapo hok nabi saleh royak hok dia tak nampak kau. tapi golongnye ore-ore yang miskin oreh pasal muda-muda bahasa ni ya taat kepada Nabi Saleh. Ha nilah Allah layak di dalam beberapa ayat dalam quran kita boleh gambar katanya lagu tulah keadaan manusia tiap-tiap masa dan setiap tempat. Nah, sekadaan inilah untuk uh, hari ini dan insya-Allah kita akan sambung lagi kisah kaum Nabi Saleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala wa wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.